Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Logistik ID Bagaimana kabar sahabat semuanya? Baik-baik saja ya Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi Windows Defender Windows Security tidak bisa dibuka Seperti apa penampakannya Contohnya seperti ini ya Nah, ketika kita mau buka, misalkan entah itu mau menonaktifkan atau miskin virus, nah kita cari dulu ya Windows Security atau Defender. Nah, ini ketika diklik nggak bisa, teman-teman nggak, nggak respon gitu ya, diklik nggak bisa gitu. Entah kenapa gitu ini ya. Jadi ini itu, ketika kita buka di sini juga nggak bisa, diklik di sini nggak bisa ya nah teman-teman jangan khawatir ya cara mengatasinya sangat mudah banget biasanya ini terjadi disebabkan karena gagal update ya teman-teman ya atau update belum sempurna jadi ada bug, ada kekurangan kayak gitu ya diklik nggak bisa gitu kenapa ya karena Windows security ini berfungsi banget untuk mendeteksi virus gitu ya biar nggak kena virus Nah, untuk penyelesaiannya, cara mengatasinya itu seperti apa ya? Mudah, teman-teman. Ya, di sini silakan, teman-teman, eh, saya, saya buka Notepad dulu ya, karena ini apa tulisannya baru saya ambil dari langsung ke situs resmi Microsoftnya ya cara mengatasi Windows Defender yang enggak bisa dibuka jadi teman-teman di sini nanti filenya di blok saja nanti akan saya taruh di deskripsi ya file ini teman-teman blok aja terus copy ya copy ya jangan pakai air panas nanti ngopi di blog terus copy ya, cari di deskripsi YouTube-nya apa videonya. Nanti di di kotak pencarian ini teman-teman ketik Windows PowerShell ya, Windows PowerShell. Nah silahkan klik kanan lalu Run as Administrator. Nanti kalau misalkan ada tulisan Yes, tinggal di Yes aja ya. Kemudian teman-teman akan menemukan tampilan layar biru ya seperti ini jadi teman-teman tinggal klik kanan aja atau copy lalu tinggal enter saja nah ini sudah selesai cuma seperti itu aja teman-teman jadi di sini teman-teman tinggal tes lagi aja apa si Windows Defender nya ya Windows security nya apa masih error apa udah bisa kebuka ya kita coba buka dulu ya kalau misalkan masih tetap nggak bisa kita banting laptopnya ya <gif> jangan ya Nah ini sudah bisa teman-teman jadi untuk caranya sangat mudah untuk teman-teman jangan khawatir kalau misalkan laptopnya kayak gini ya caranya sangat mudah ternyata silahkan dipraktekkan sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba kalau misalkan ragu bisa ditanyakan kembali ya ini sudah bisa kebuka, teman-teman. Oke, okay. infonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mampir. Nah. Oke okay, ya, teman-teman. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.